You Tampilan Daihatsu All New Terios 2022, SUV tercanggih, menjadi pesaing tangguh Toyota Rush. Daihatsu All New Terios 2022 hadir dengan banyak fitur mewah dibandingkan Toyota Rush. Selain itu, Daihatsu All New Terios 2022 memiliki interior yang tampak elegan dan desain yang lebih sporty dibandingkan Toyota Rush. Daihatsu All New Terios 2022 terbaru hadir dengan interior stylish dan fitur premium. Seperti dilansir Daihatsu All New Terios 2022 dipasarkan dengan harga murah dan sangat irit bahan bakar. Daihatsu All New Terios diperkenalkan sebagai penantang Toyota Rush di pasar otomotif. do you Tentu bukan tanpa alasan, Daihatsu All New Terios memiliki keunggulan tersendiri sehingga tidak heran jika banyak orang yang mengatakan demikian. Selain gaya, Daihatsu All New Terios 2022 juga memiliki desain sporty yang membuat mobil ini terlihat gagah saat berlari di jalan raya. I try to go. Interior Daihatsu so All New Terios semakin lapang berkat tren pemindahan ban cadangan ke bawah. Jadi, meski berisikan tujuh penumpang, tak ada sensasi pengap yang tidak nyaman. Nuansa interior terasa sporty dengan sentuhan tuton pada dashboard dan pintu. Sementara itu, pengemudi makin merasa nyaman dengan tilt steering, desain jok ergonomis, dan head unit 7 inci yang multifungsi. Selain itu, ada pula fitur key free yang mengunci dan membuka otomatis berdasarkan jarak. Sedangkan bagi penumpang, ada fasilitas charger di setiap baris untuk pengisian energi perangkat Anda. Fitur Keamanan Sebagai kelas low SUV, Daihatsu All New Terios tentu sudah menyematkan fitur keamanan mobil standar masa kini. Contohnya seperti ABS, EBD, Hill Assist, dan Vehicle Stability Control. Sayangnya, SUV ini belum menyematkan fitur Daihatsu Advanced Safety Assist. Begitu juga jumlah airbag New Terios hanya ada dua. Ini yang menjadikan harganya lebih murah dari Toyota Rush. Meski demikian, All New Terios sudah memiliki fitur immobilizer plus alarm built-in, remote key, dan emergency stop signal. Mesin yang digunakan pada Daihatsu All New Terios 2022 adalah 1.496 cm3 4 silinder, dilengkapi 16 katup dengan teknologi Dual VVT, dan senyap mencapai 104 PS pada 6.000 revolusi per menit. Sedangkan untuk bodi, Daihatsu All New Terios 2022 memiliki panjang kali lebar kali tinggi masing-masing 4435 mm, 1665 mm, 1705 mm. Sedangkan ground clearance sangat rendah yaitu 220 mm. Jadi dapat dikatakan bahwa Daihatsu All New Terios 2022 memiliki bodi yang bagus untuk kategori SUV. selamat